Kebahagiaan dan apapun Yang dikerjakan Apapun yang dilakukan Semoga selalu diberikan Kemudahan dan kelancaran Amin Baiklah persahabat Lestler dimanapun Anda berada Untuk mengawali perjumpaan kita Di siang menjelang sore hari ini Persahabat ya kita Sima vitamin pun kita dapatkan di akun TikToknya Bunda Lesti Siapa yang sangat kagum Melihat penampilan Bunda Lesti Masya Allah Cantik, mempesona, inilah idola kesayangan kita yang selalu bikin kita takjub Luar biasa Bunda Lesti, mudah-mudahan usahanya selalu diberikan kelancaran, amin Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Rahul Harguna mengatakan Lesti ini, kalau tinggian bodinya tuh kayak member-member Blackpink gitu ya, idaman cewek-cewek. Wow, masya Allah, kita lihat juga, sahabat, ke komentar selanjutnya dari akun Instagram Nurneida mengatakan, masya Allah, tebarkanlah, gelis, pisan bundanya, abang, Fatih, semuanya takjub, semuanya kagum, dan terpesona. Melihat penampilan Bunda Lesti apalagi bodinya Bunda Lesti yang sangat luar biasa Masya Allah mudah-mudahan semakin banyak doa dan support yang diberikan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Dan selanjutnya para sahabat, disimak juga dan sebuah tanggapan dari Leslar Lovers ya, Mengenai permintaan maaf dari tribun jatim Kali ini diunggahan ke It's Bittertee yang mengunggah kembali persahabatan, ya, postingan permintaan maaf dari Tribun Jatim atas artikel yang tentunya menggiring opini hingga membuat Bilar pun gedeg dan emosi. Persahabatan, ya, di sini permintaan maafnya. Redaksi memohon maaf atas publisnya berita ini sebelumnya dengan judul "Asisten Shop Lihat ATM Lesti Kejora Pantas Bilar Disebut Numpang Mahar." Satu miliar rupiah tak ada apa-apanya Dengan editing berita ini sekaligus menjadi klarifikasi dan perbaikan atas berita Tak akurat yang kami tayangkan sebelumnya Itulah permintaan maaf dari tribun jatim dan tentunya warga Konoha pun memberikan tanggapan Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Enak aja maaf-maaf Tribun jatim udah bintang satu baru minta maaf tetap kawal guys katanya itu itulah di salah satu untuk tanggapan dari lesa lovers persahabat, ya dan untuk ratingnya pun ini anjlok banget persaahabat ya sudah bintang satu dari bintang 3 ya luar biasa benar kekompakan dari lesa lovers kita simak juga persahabat, tanggapan lain dari tutil underscore les lovers Mengatakan lanjutkan semangat, baru bintang satu baru ngemis minta maaf, ayo semangat jangan kasih kendor Wow luar biasa banget persahabat ya, tidak ada kata minta maaf untuk Leslar Ini sudah keterlaluan banget persahabat ya, berita tidak akurat tapi masih ditayangkan, inilah yang salah dari tribun jatim Kemudian juga persahabat kita simak diunggah tabloid Novo Official yang mengunggah sebuah kabar Abang L Belajar dari BBL kenali penyebab gejala dan cara atasi hernia pada anak. Persahabat ya di sini membahas sakitnya Abang Fatih. BBL terkena sakit hernia Persahabat ya putra pertama Lesti dan Bilar, Muhammad Laslar Al Fatih Bilar baru saja menjalani operasi hernia. Kita simak, persahabat, ya di kabar ini. Diketahui hernia merupakan tonjolan atau benjolan lunak di bawah kulit yang muncul karena organ atau jaringan tubuh mendesak otot yang melemah. Itu tentunya di antara penjelasan mengenai sakitnya hernia, persahabat, ya tentu abang L sudah menjalani operasi dan alhamdulillah sudah membaik kita bersyukur banget yang berkat doa dari kalian semua yang selalu mensupport dan tulus mendoakan untuk abang Fatih kemudian juga persahabat kita simak di momen yang sangat luar biasa di Vlog Lifestyle Entertainment masih nggak bisa move on melihat keromantisan Lesti dan Rizky Billar perhatikan persahabat ya ini mah tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan Hal yang paling kecil pun bersahabat, ya. Tapi, terlihat sangat romantis, sweet banget. Kita lihat tuh tangan dari Lesti dan Billar saling menggandeng. Masya Allah, ini mah kebahagiaan banget untuk warga Konoha. Hingga komentar pun banyak sekali diberikan di unggahan ini dari akun. 8622020 mengatakan Masya Allah so sweetnya luar biasa banget ya kita lihat juga tanggapan dari Sandi underscore Marzuki 12 Masya Allah hal kecil tapi so sweet ya kak, Aduh Masya Allah banget ya, hal kecil tapi romantis inilah Leslar yang selalu bikin kita happy dan berikutnya juga persahabat ya, diingatkan kembali untuk warga Konoha jangan sampai lupa, saksikan Acara Infotainment Award 2022 yang akan diselenggarakan di SCTV tanggal 29 September 2022. Insya Allah, persahabatnya Leslar akan tampil, akan hadir di acara tersebut. Semoga tidak ada halangan dan Leslar bisa memberikan kejutan spesial di atas panggung SCTV dalam acara Infotainment Award 2022 dan bismillah mudah-mudahan Leslar bisa membawa pulang piala penghargaan.